warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kicau mania sekalbar dalam acara festival dan lomba burung kicau mania Kalimantan Barat. Yang saya hormati Camat Kecamatan Kembayan, yang saya hormati Polsek Kecamatan Kembayan, yang saya hormati dan Ramil Kecamatan Kebaya, yang saya hormati, Ketua Kebayan Berkuat beserta anggota Mbah Mayer, yang saya hormati, yang mensupport kegiatan ini, Aka Sanggauwati anak, kami ucapkan juga selamat datang kepada JIB Juri Independen Borneo, terima kasih kawan-kawan JIB semuanya, kami. Mengucapkan sangat, sangat terima kasih, yang mana kawan-kawan dari Pontianak bisa datang ke Kemayan ini dalam rangka mensukseskan festival dan lomba kicau burung sekali Matan barat. Tak lupa juga sponsor yang bersupport kegiatan ini dari JBS, Arka Nerbonyo, terus dari kami ucapkan selamat datang juga dari media agar ponis. Yang telah juga hadir di sini, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kicau mania sekali Matan barat yang hari ini telah hadir di Lapangan SKB Kecamatan Pembayan ini dalam rangka memeriahkan festival. Dan lomba kicau burung Sekalimatan Barat di kecamatan Kemayan ada kicau Mania dari kota Pontianak ada dari Mempawah mungkin ada dari Singkawang ada dari Sambas Bengkayang dari Kabupaten Sam Sanggau dari Kabupaten Sintang mungkin ada dari Sekadau Kuburaya ada dari Melalui mungkin bahkan dari putus bawah, ketapang, dan uh, telah hadir di lapangan ini. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua KBC Peserta panitia di Kecamatan Kemayan yang telah bekerja keras, yang telah meluangkan waktunya sehingga acara festival kicau burung mania Sekalimatan Barat ini bisa dan akan segera dilaksanakan di kecamatan Kembayan ini. Saya sebagai Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional Provinsi Kalimantan Barat sangat mengapresiasi sekali kegiatan kicau mania ini, yang mana kegiatan kicau mania ini memiliki Mempunyai Hobi Kicau mania yang sangat Banyak di Kalimantan Barat Buktinya pada pagi hari ini Pada hari minggu ini Ini dari berbagai Macam daerah Dari berbagai macam kabupaten kota Hadir Di papangan SKB Kecamatan Kebayan ini Selanjutnya Mungkin saya mengucapkan Selamat datang dan selamat bertanding. Bertandinglah dengan sportivitas dan jadikan ajang ini menjadi ajang tali syaitur rahim bagi kita semua pecinta kicau madia sekali matang barat. Harapan saya ke depan tahun depan KBC bisa rutin melaksanakan kegiatan ini di pembayar Mama El, agar apa bisa meningkatkan lebih banyak lagi pecinta burau burung kicau mania khususnya di Kecamatan pembayar dan bisa mengundang sahabat-sahabat kicau mania sekalimantan barat di seluruh Kabupaten kota kalimantan barat Insya Allah saya pribadi Sangat menyambut baik kegiatan ini dan insya Allah kita akan terus berkolaborasi sama KBC untuk pelaksanaan Kicau Mania Sekalimatan Barat di Kecamatan Kebayar. Terima kasih. Sekian mungkin kata sambutan dari saya.